Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali lagi di channel kesayangan kalian Lipat TV yang akan mengabarkan informasi menarik terbaru Seputar idola kita Dede Elasti Kejora dan kakak Rizky Bilar Baiklah para sahabat kekakabat terbaru malam hari ini Bang Min akan memberikan all spesial special persahabatnya se Sebelum live di channel youtube nya kakak Rizky Billar persahabat ya kita lihat kromatisan dari keduanya, masya Allah persahabat ya Dedek Elasti seneng manja banget nih digendong oleh Kak Rizky Billar menuju tentunya ruangan untuk live persahabat ya masya Allah tuh dibopong aja, <laughs> ini cute banget persahabat ya. Kayak ketiduran atau mungkin memang lagi manca persahabat ya sampai digendong oleh suami Allah Ini cute banget manja-manja mancaan sahabat yang doakan selalu benar-benar kebahagiaan selalu diberikan kepada LSD Kejora dan kakak Rizki Bilar Dan berikutnya persahabat ya sudah mulai aja live di channel youtube nya kakak Rizky Bilar ini cute banget mereka cute di saat suara hilang tuh persahabatan yang live macam apa ini Wow <laughs> Perhatikan persahabat ya Momen spesial cute Masya Allah Tentunya ini tanpa sepengetahuan mereka Bahwa tentunya kerekam atau terjebak kamera juga Persahabat ya yang hakiki dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Ini luar biasa persahabat yang Momen spesial yang kita dapatkan Alhamdulillah ini kebahagiaan yang kita dapatkan, momen-momen yang seperti ini membuat kita bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilat. Dan semoga acara besok dilancarkan bersama, ya, akan selalu terbaik untuk mereka berdua. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, terus dari dan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.